Hei, kalau tidak ingin masuk surga, kak? Mau, toh. Saya tidak. Kalau masuk neraka? Saya tidak ingin masuk ke neraka. Ini, e ini. Hmm. Kalko, Farid? Kenapa kamu menjawab? Sudah bilang bapakku. Suruh saya, saya tak mati sema. Sudah suruh saya, mas tentara.